Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak hari ini kita berjumpa lagi Semoga semuanya diberikan kesehatan dan selalu bahagia ya Sebelum pada materi hari ini kita awali dengan baca basmana terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, kemarin kalian sudah membahas tentang apa itu Hunnah Ciri-ciri Hunnah Hunnah Nun Hunnah Mim Dan kalian juga sudah praktek membaca surat Al-Assyr dengan baik dan benar sesuai bacaan Hunnah Nah, anak-anak Hari ini silakan kalian menyalin di buku tulis Surat Al-Assyr ayat 1 sampai 3 Dan berilah tanda lingkaran pada lafat yang menunjukkan bacaan Hunnah Seperti itu ya Jangan sampai lupa Tetap semangat anak-anak Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa Kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa Ustazahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh